Alam tak pernah bohong menunjukkan kondisinya Begitupun tanaman akan bereaksi saat alam menunjukkan kondisi yang dialaminya Halo bose Ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita mengajak bose semua studi banding virtual ke lahan kentang di wilayah Wanayasa Banjarnegara. Kita akan belajar tentang hama dan penyakit pada tanaman kentang beserta solusi pencegahannya. Bersama narasumber dan peneliti ekspor di bidangnya. Seperti apa cerita selengkapnya? Halo bose. Uh, selamat pagi, uh, sekarang kita untuk episode kedua di Wanayasa Kanan saya ini ada Pak Danang yang selaku untuk breeder kentang Sebelah kanannya lagi uh, petani ekspor kita uh, Pak Danang silahkan ya, Baik, terima kasih Jadi memang kentang ini unik uh, Kalau tanaman lain mungkin lebih banyak penyebab Atau organisme pengganggu tanaman itu bisa berasal dari hama Seperti serangga atau dari... Penyakit ya, entah itu cendawan, virus, atau bakteri. Tapi kalau kentang ini yang lebih dominan adalah penyakitnya, jadi serangan hama relatif tidak terlalu banyak karena memang ditanam di dataran tinggi yang serangan hama memang tidak terlalu banyak. Tetapi potensi serangan penyakit itu bisa sangat tinggi karena kelembapan yang tinggi itu mendorong perkembangan penyakit lebih cepat. Nah, kalau untuk kentang yang memang penyakit yang paling eh, jadi perhatian itu adalah fitoptora, jadi gejalanya seperti ini, misalnya ya kita lihat di sebelah sini eh, ada, biasanya akan menyerang mulai bawah jadi dari batang tetapi ada juga yang misalnya pas curah hujan tinggi eh, dia akan langsung menyerang ke daun atau pucuk, karena eh, fitoptora ini dia bisa tertular melalui jadi sporanya itu spora bergerak ya, dia bisa ditularkan atau dibawa oleh aliran air, tapi juga bisa melalui limpasan air ya, percikan air, dia langsung apa namanya mengenai daun itu dia akan langsung menyerang biasanya, akan ada inkubasi kemudian dia akan menginfeksi daunnya. Fitopthora ini memang terutama perangannya lebih parah terjadi pada waktu musim hujan. Karena kelembapan tinggi, curah hujan tinggi Nah, sementara kentang sendiri rata-rata karena ditanam di dataran tinggi itu akan lebih banyak tergantung pada eh, daerah-daerah tadah hujan Sehingga musim terbesarnya justru juga pada musim hujan nah, ini menjadi dilema tersendiri sebenarnya Sehingga penyakit ini menjadi penting karena memang eh, terjadinya juga bersamaan dengan pada waktu mus puncak musim tanam Yang lain adalah Alternaria yang itu untuk diberi daunnya lebih parah biasanya juga yang berpengaruh ke hasil itu adalah serangan busu umbi yang disebabkan oleh bakteri Pectobacterium dan kudis ya kudis yang disebabkan oleh Streptomyces nah, itu karena dia kan menyebabkan pengurangan hasil jadi sekalipun tanamannya bagus tetapi Umbinya busuk, tidak bisa dipasarkan Atau kalau yang kena kudis itu juga lama-lama dia akan busuk juga Sehingga tidak bisa disimpan lama Yang lain mungkin yang sekarang baru saja kita temui Terutama untuk di Layu karena Ralstonia ya, Kita temui di beberapa lokasi Yang mungkin mulai perlu diperhatikan Terutama karena ini musim basah Jadi hujannya berkepanjangan untuk Titan itu kita mulai kembangkan dari tahun 2017 sebenarnya kita buat e, persilangan antara dua galur yang pertama e, dia punya ketahanan terhadap Hitoptora memang secara spesifik kemudian yang e, tetua kedua itu e, punya daya hasil yang dia lebih baik awal screening kita lakukan kita coba dengan cara yang ekstrim jadi karena memang tujuan kita untuk memperoleh e, varietas yang tahan fitoftora itu sama sekali tidak kita semprot dengan fungisida. Nah, setelah kita volasi sekitar umur 60-70 untuk granola L waktu itu yang kita pakai sebagai pembanding itu eh, memang eh, sudah mati tetapi untuk eh, ditan dia masih bertahan. Kemudian kita kembangkan lalu kita coba di beberapa lokasi ini secara konsisten dia memiliki eh, ketahanan yang yang baik terhadap fitopora terutama. Apa pembeda dari titan ini dari e, varietas yang biasa ditanam sama petani gitu Pak Dana? Yeah. Oke, okay, baik. Jadi kalau tadi memang yang jelas misalnya kita bicara ketahanan, kita lihat di sini memang ketahanannya berbeda. Jadi ini kita tanam di lahan sama, di waktu yang sama, umurnya yang sama kita e, menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Tapi karakter yang lain yang bisa kita lihat itu terutama nanti di bentuk batangnya gitu ya, dia batang utamanya cenderung tidak terlalu banyak, biasanya hanya satu yang umum, kemudian percabangan terbentuk di atas. Nah itu kalau di petani biasanya karakter seperti ini berarti dia punya uh, ukuran umbi yang lebih besar, biasanya seperti itu. Lalu uh, yang lain dia tidak berbunga, jarang sekali kita akan menemui titan itu dia memiliki bunga. Eh, mungkin berbeda dengan varietas yang umum ditanam Biasanya mereka akan menghasilkan bunga Tapi kalau titan ini dia tidak Tidak berbunga biasanya Kalaupun berbunga eh, Itu sangat jarang dan jumlahnya juga Sedikit paling hanya satu bunga hanya Satu tanaman eh, Yang lain juga Karakter daunnya agak sedikit berbeda Jadi biasanya kalau kita mau Memperhatikan dengan lebih jelas Biasanya ada eh, Seperti tapi daunnya dia lebih bergelombang gitu ya. Tepi daunnya bergelombang, kemudian daunnya juga cenderung lebih tebal dibandingkan dengan eh, Granola yang ini. Ini kan cenderung dia gelombangnya tidak terlalu banyak. Kemudian secara sepintas dia tanamannya lebih tinggi dibanding varietas pada umumnya dan keragakannya lebih tegak. Jadi mungkin nanti bisa dibantu Mas Agu juga mungkin ada beberapa pendapat misalnya eh tentang pengaturan jarak tanam dan lain sebagainya itu mungkin akan jadi sedikit berbeda Dibandingkan dengan varietas yang sudah umum ditanam Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal Mas Agus, untuk tata-tata untuk lebih khususnya untuk ke kentang titan ini seperti apa? Terima kasih Jadi untuk varietas titan memang varietas yang ya lama jarang saya temui lah gitu dibandingkan di varietas yang sudah terdaftar dan biasa dibudidayakan saya dan petani. Iya. Jadi kalau Titan ini memang punya ciri khas yang dia itu lebih kalau pe starter untuk pertumbuhan dia enggak memang enggak enggak terlalu hmm. cepat gitu biasanya start hmm. dibandingkan dengan varietas yang biasa tanam. Hmm. Cuma nanti kalau begitu sudah umur-umur sekitar 40 harian ke atas dia akan cenderung eh, apa namanya? Cepat pesat sekali pertumbuhannya Nah kedua karena memang saya lihat Itu memang e, Titan itu Mempunyai stolon yang agak panjang Jadi ya, ya. otomatis dia Perakaran juga dalam Jadi hmm. dia kalau mungkin untuk melawan Kayak penyakit tular tanah atau nematoda Dia kemungkinan lebih kuat ya. Buktinya kalau e, Yang varietas yang saya tanam tidak begitu Apa namanya Bongsor dia masih bongsor hmm. Nah ciri-cirinya ya memang perakarannya dalam biasanya. Nah karena dalam ini dia butuh Space untuk uh, tumbuh juga menghasilkan um, umbi yang baik itu yang optimal uh, yang agak uh, agak berbeda dengan yang varietas yang biasa saya tanam. Jadi dia otomatis dia bedengannya atau jarak tanamnya juga harus harus lebih lebar gitu. Karena dia stolonnya itu kan agak panjang. Otomatis kalau dia keluar nanti jadi daun, nggak jadi umbi gitu lah. Otomatis dia harus jaraknya uh, bedengannya yang biasanya hanya 70 mungkin Ditambah 5 cm, gitu, 75 lima. Kalau jarak tanamnya yang biasa 35 apa atau 30 eh Mungkin ke 40 puluh Itu idealnya itu Agar titan ini bisa tumbuh optimal Dan pengumbiannya benar-benar terisi semua Karena dengan jarak yang kemarin kita tanam ini Yang hanya 25 lima 70 puluh Ternyata eh, terlalu rapat gitu Walaupun kalau dilihat dari pengumbiannya Dia pengumbunya sudah kelihatan lah hmm. Cepat gitu Tadi juga yang di lahan trial juga kita matikan umur 90 hari kemudian dengan jarak tanam yang hanya 15 belas sama dua itu ya double row itu pengumbiannya juga cepat dan besar besar dan mungkin kalau kertas lain belum saya temui gitu bisa yeah. bisa optimal itu nah jadi untuk jarak tanamnya kita perluas nah outputnya nanti dengan jarak tanam yang agak lebar kemudian eh, kita kasih acir atau apa dia akan tumbuh dengan optimal otomatis produktifnya tinggi. Jadi keuntungan petani juga akan tinggi juga. Kemudian juga yang kedua, yang tidak kalah. Penting adalah dengan jarak tanam ini, kita juga akan mengirit bibit loh, yang harusnya satu hektar biasanya satu ton setengah sampai 17 kintal. Mungkin dengan jarak tanam seperti itu, itu bisa ngirit 3 sampai 4 kintal. Itu berapa uang saja yang kita hemat dengan produktivitas yang mungkin kita harapkan bisa mini, lebih besar lah dengan yang biasa kita tanam petani. Yang kedua adalah dengan ketahanan tanaman yang memang ini sudah saya tidak saya semprot hampir berapa hari ini? Hampir 20 harian ini. Ini masih bertahan, tapi varietas yang ini ini sudah hancur lah maksudnya pintopternya nggak bisa nahan ini. Tapi ini dengan jarak yang sama, e interval yang sama ternyata masih bertahan. Ya, jadi kalau titan ini memang terakui sudah berapa kali memang penurunan pestisidanya luar biasa signifikan. Terus serangan hama seperti trip juga ini Pak Danang yang kemarin terakhir ini kontribnya parah ini juga termasuk serangannya lebih sedikit lah, lebih terkendali. Kedua juga alternaria juga dia tidak begitu eh, apa namanya eh, kalau alternaria di sini begitu kena bercak keringan langsung dalam waktu dua tiga hari biasanya hamparnya habis itu. Kalau ini masih bisa survive gitu berarti dia ketahanan terhadap eh, penyakit dan hama lebih tahan. Otomatis karena tahan ini kan eh, pengeluaran untuk biaya pesticida untuk menjaga tanaman agar sehat kan lebih sedikit. Terus kemudian tadi juga hama, penyakit di kentang juga, ya mungkin bisa saya nambahin gitu. Kayak layu juga bisa mengurang, apa ya, mengurangi, menghancurkan pendapatan mentahan. Karena layu malah satu hamparan bisa habis nih, layu layu bakteri umur-umur di sepuluh hari. Kemudian juga kayak di peralian ini, Mas Danang ya. Kalau musim peralian ini hujan ke kemarau, kemarau hujan. Itu hama yang paling banyak nyerang itu kalau penyakit, eh. Altenandia hmm. Tapi kalau hama, trip Nah, ini trip juga Wah, kadang, -kadang bikin pusing itu Karena membuat tanaman itu jadi kerdil Kalau enggak, dia jauhnya uh, Apa ya Ambrol itu, bahasa Indonesia apa ambrol itu hmm. Jatuh gini nih ya Ini, pertanggitan jatuh Dan nanti, Luguri, Tom, ya? lalu guru ya Jadi, benar-benar ngeri gitu Oke, Bosnya, itu tadi bincang-bincang kita Untuk ngupas tentang Varietas kentang uh, dari PT. PC yang baru namanya TITAN. Uh, semoga uh, dari bincang-bincang kita ini ada ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman Bose. Uh, sekian dari kita. Uh, dadah.